Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar teman-teman? Nah hari ini kita akan membuat makanan yang enak buat uh, selingan yaitu insam ayam udang yang empuk. Itu maksudnya di sini walaupun uh, sudah dingin nggak inget lagi tapi di sini digigit. Masih empuk. Nah, pasti teman-teman ingin tahu kan caranya dan nah, apa bahan-bahannya untuk itu. Mari kita ikuti video berikut ini. Tapi sebelum itu, tolong untuk di like, share, komen, and subscribe dulunya agar video ini bisa. dari teman-teman dan juga membuat saya bersemangat untuk uh, membuat video berikutnya yang lebih menarik yuk teman-teman kita ikuti videonya ini tadi sudah kita campur semua akan kita masukkan Ini teman-teman kita, celup dulu dengan air yang sudah bercampur dengan uh, minyak okay? ide kemudian kita bungkus. Kasih sejumput wortel, nah, lakukan hingga habis ya, teman-teman. kita seperti ini begini kemudian tinggal kita kasih Ini udah mendidih teman-teman. Tadi uh, saya oles bawahnya dengan minyak agar supaya di sini tidak lengket ya teman. -teman. ini akan kita kukus selama 20 menit hingga matang matang ini teman-teman kita pindahkan ke ini a uh. ini kita sudah matang semua ya, lemsamnya nah, cantik kan? Nah, di kita akan mencicipinya. Nah, untuk sausnya itu bisa pakai saus kacang atau hanya saus sambal. Ini kalau saus sambal ini teman-teman, ini saya tadi bikinnya itu sambal 2 sendok kemudian kita kasih air panas 2 sendok nah, kita pakai yang bedis ya teman-teman sedangkan ini ini adalah kacang kita kasih eh, apa namanya cabe kemudian bawang putih dan tentunya di sini ada juga saus sambal walaupun sudah ada cabainya, tentu saja ditambah lagi dengan bawang putih. Bawang putih ya, hai, dan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, saus, saus hai, uh, hai, Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa banget. Ada ikan udangnya. Bang teman-teman ini wajib dicoba teman-teman. Nah demikian teman-teman. Cara hari ini uh, sudah membuat tim yang lembut, empuk, ya, dan terasa garing. Ujang serta ayamnya ini wajib, eh, untuk membuatnya tambah tangan panjang. semoga kegiatan hari ini hai, hai, hai, namanya